Halo semuanya welcome back to my channel di saib 77 <tuh> e, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe like comment dan share ya tolonglah di follow dibantu up biar nambah gitu kan eh jangan lupa di follow juga Instagram itu gua juga ada ya tolong di follow di situ saya upload video-video pendek untuk dari YouTube ini pastinya seru lah uh, Oke okay, buat kali ini belum kita record yang tanya ya Kita masih bikin video tentang review sepatu fans old school yang high yang tinggi gitu Bertanya pendek, uh, murah, kualitas, dia ya, pokoknya nyaman dipakai lah. Uh, saya beli tuh seharga 150, kalau nggak salah. Itu udah lama sih belinya, cuman baru sempat bikin video hari ini. Oke, okay, langsung saja buka bareng-bareng sepatunya pastinya menarik bagus kualitas oke okay, walaupun gawe. ya nggak apa-apa lah ya <guruh> mari. mari ini teman saya eh, eh. oke okay. okay, kita nggak bareng ya Kayaknya sih dari kotaknya menarik Satu, dua, tiga Keren teman-teman Sumpah baru Ini juga Ini sepatu impen juga sih Ini yang high teman-teman ya Pas school yang high. hike Masih bau pabrik Ringan dan nyaman dipakai pastinya ini teman-teman, uh, itu saya beli sangat murah, kualitas oke, okay, hanya di Lazada. Sarga 150.000, apa yang mau kalian teman, teman Kita buka satu -sat, yang satunya, ini teman-teman, ini -teman. masih dalam plastik, dibungkus. gak ya, dapat pesawat kita, gitu, teman-teman, ini tali yang satunya. Oke, okay. sepatu ini tuh uh, untuk kalau untuk anak muda ya usia-usia remaja lah di usia 20 ke atas itu sangat cocok, bagus dan pastinya oke. Okay. Pokoknya nggak nyesel lah perjalanan yang beli ini. Itu bahannya sangat bagus lebihannya juga kalau kena hujan ya gak basah, tuh kayak ya terlalu basah lah gitu kan. ya kalau basah ya basah teman-teman kalau kena hujan nah, apapun itu pasti basah dan kelemahan satu ini salah satu kalau berjalan lama-lama di kayak aspal gitu atau beton ya sedikit terkikis ya teman-teman ya itu buat santai, oke. Okay. ngantor oke. Okay. Ngonten juga, oke. Okay. Ya, terutama buat kalian yang konten creator Ya, artinya lebih kece lah pakai sepatu old school yang high ini. Yang high ya, kalau yang low kurang sih. Mau belum? Oke, okay, teman-teman. Uh, tadi penjelasan dari kita sudah review atau unboxing sepatu old school yang high fan uh, buat kalian yang ingin beli langsung aja ke Lazada harganya sangat murah terjangkau, kualitas oke okay. pokoknya aman dipakai kemana-mana nonton oke, okay, ngantar oke, okay, santai oke okay. Menurut teman dibeli ya terima kasih yang sudah menonton ya itulah tadi yang sudah review video sepatu itu udah lama sih yang nge-review baru sekarang baguslah pokoknya buat segala hal um, yang paling utama kalian tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe nya terima kasih yang sudah menonton thanks for, for watching and bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BIRDS <coughs> CHIRP